Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 dengan judul Sekali Seumur Hidup Masya Allah banget ya Pasti warga Konoha ini menunggu kejutan hari ini Siap booming dan siap trending nomor satu. Kita lihat persahabat ya untuk perilisan Single terbaru Bunda Lesti Kejuara Official musik Video Itu mulai pukul 17.00 atau jam 5 sore nanti Perdana persahabat ya Official musik Video Lesti Sekali Seumur Hidup itu akan di-up di channel YouTube 3D Entertainment hari ini juga Jam 5 sore Semua wajib ikut premiere Like, komen, dan share dari sekarang pun apa-apa nih bersahabat ya Gas nyalain loncengnya Kita harus semangat dan buktikan kekompakan serta kesolidan kita semuanya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesar Sik ya ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Jam 17.00, semua wajib ikut premier Like, komen, dan share dari sekarang pun gak apa-apa Gas ken, nyalain loncengnya ya Set on fire, yuk persahabat ya semangat terus, jangan kendor Inilah tugas warga Konoha untuk trendingkan dan boomingkan single terbaru Bunda lesti Kejora. Berikutnya para sahabat disimak juga, ini ada momen spesial yang sangat luar biasa, cute dan sangat gesrek banget ya dari Lesnar. Dimanapun tempat memang mereka selalu saja bisa bikin kita ketawa bahagia, momen joget antara Bunda Lesti dan Papa Bilar. Kita lihat, Masya Allah mereka asik banget ya. Sampai Bang Adis Sky ajak ketawa, persahabat melihat kelakuan dari Lesti dan Rizky Bilar Sungguh bahagia sekali, kita pun yang melihatnya ikut bahagia Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan semoga Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran, amin Kemudian juga persahabat disimak, ini ada momen spesial yang sangat membanggakan juga Bunda Lesti Kejora dengan single terbarunya sudah masuk di akun Twitter Yuk sama-sama kita ramaikan di akun media sosial Kita buktikan bahwa Lesti lovers pasti bisa, pasti kompak dan pasti solid untuk mendukung Ini karya terbaik dari Lesti Kejora Selanjutnya, persahabat, ini ada momen spesial juga yang kita dapatkan dari Korudi Salim saat diwawancara mengenai Papa Bilar, nih, persahabat, ya. Yang bikin bangga, ternyata acara semalam kolaborasi antara Leslan Entertainment dan Prestige, persahabat, ya, bersama Korudi Salim, dan Alhamdulillahnya, acara surprise kemarin no promo, jadi ya bisa dibilang bayar persahabat yang gak endorse Emang idola kesayangan kita luar biasa banget ya, momen ini pun diunggah kembali oleh akun sental putih bilar, kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Papa B dalam waktu satu tahun sudah banyak perubahannya, makin pinter di bisnis dan dewasa. Acara surprise kemarin no promo, jadi ya bisa dibilang bayar ya, gak endorse. Kalaupun ada, ya dikit lah, kata Korudi. Ini kata Rudy Salim langsung yang menyampaikan soal acara kejutan atau surprise di acaranya ULTAH Papa Bilar Di momen ini pun banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Dari akun Sally Oscar Januarti mengatakan Leslar is always the best Always humble, full of surprise, and really be sweet Wow, romantic couple nih persahabat ya yeah, Papa B Sosok yang selalu mau belajar pekerja keras, humoris, family man love you always, why? masya Allah banget ya, pokoknya bangga karena banyak sekali doa yang diberikan support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita selanjutnya juga bersahabat Papa Bilar pun, dua jam yang lalu, mengunggah video momen saat Bunda Lesti memberikan kado untuk Papa Bilar, dan kadonya juga bukan kaleng-kaleng. Persahabatnya luar biasa. Di postingan ini pun, Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat: "Benar-benar gak ada habisnya deh, surprise dari istriku tercinta ini. Makasih ya, sayang. Waduh, insya Allah banget ya, bangga banget ya. Kita juga pasti nunggu kejutan." Ulang tahun Bunda Lesti Kejora pasti lebih mewah nih Balasan dari Rizky Bilar untuk Bunda Lesti Kejora Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ada Fitri Karlina yang memberikan tanggapan TV3 mengatakan, Masya Allah, serunya, punten, maaf teteh belum bisa hadir, Bang Rizky Bilar, nengles dikejorah, doaku selalu mengalir untuk kalian. Wow, ternyata TV3 semalam nggak hadir, ya, ya. pantas aja nggak kelihatan. Yang penting doanya, mudah-mudahan ya, doa baik dari TV3 dikabulkan, amin. Dan kita lihat juga, persahabat, ya, komentar selanjutnya ada dari Rudi Salim, nih. Yang ikut menanggapi, surprise buat saya mana katanya tuh, Hasya Allah, pokoknya cute banget ya. Kalau sudah berkumpul, tentunya seru, abis, dan pasti kita selalu dibikin bahagia. Jangan kemana-mana, persahabat ya, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi dan kabar baik dari Leslie dan Bilar karena hari ini spesial. Perilisan single terbarunya Bunda Lesti jadi siap-siap untuk warga Konoha, siap brandingkan, dan siap boomingkan single baru Lesti Kejora hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.